Kenapa kita penting mempelajari perbandingan agama ini? Karena saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan Orang-orang yang awam Bukan hanya dari kalangan Orang-orang yang miskin Bahkan sampai kepada Kalangan yang intelektual Orang-orang yang berada Secara ekonomi Sekarang terjadi fenomena Pemurtadan Betul?